Kucing Chartreux adalah salah satu ras kucing yang cukup terkenal di dunia. Kucing ini memiliki tampilan yang sangat khas dan menarik dengan bulu berwarna abu-abu yang tebal dan mata kuning yang indah. Selain itu, Chartreux juga memiliki karakter yang menarik, membuatnya menjadi salah satu ras kucing yang populer di kalangan pecinta kucing. Sejarah kucing Chartreux, asal-usul kucing Chartreux tidak diketahui dengan pasti. Namun, banyak orang percaya bahwa ras ini berasal dari Perancis, khususnya wilayah Chartressee. Kucing Chartreux pertama kali muncul pada abad ke-16 dan telah menjadi bagian dari kehidupan orang Perancis selama berabad-abad. Pada abad ke-18, Kucing Chartreux hampir punah karena banyaknya pembantaian kucing di Perancis. Namun, ras ini berhasil dipertahankan dan berkembang kembali pada abad ke-20. Kucing Chartreux akhirnya diakui sebagai ras kucing oleh organisasi kucing internasional pada tahun 1970. Ciri-ciri fisik kucing Chartreux Kucing Chartreux memiliki tampilan yang unik dan menarik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri fisik yang khas dari kucing Chartreux. Bulu, bulu kucing Chartreux tebal dan halus dengan warna abu-abu yang khas. Bulu kucing Chartreux seringkali tampak seperti bulu hewan yang dilapisi dengan lilin, memberikan kesan yang lembut dan bulat pada bulu. Warna abu-abu pada bulu Chartreux bisa bervariasi, mulai dari abu-abu yang sangat terang hingga abu-abu yang sangat gelap. Mata, mata kucing Chartreux cukup besar dan berbentuk bundar. Warna mata Chartreux umumnya kuning atau kuning hijau. Namun beberapa Chartreux mungkin memiliki mata hijau atau biru. Badan: Tubuh kucing Chartreux berukuran sedang hingga besar dengan tulang dan otot yang kuat. Kucing Chartreux biasanya memiliki berat badan antara 3 hingga 7 kg. Telinga: Telinga kucing Chartreux berbentuk bulat dan cukup besar dengan ujung telinga yang lebar dan sedikit melengkung ke depan. Karakter kucing Chartreux: Selain tampilannya yang menarik, kucing Chartreux juga memiliki karakter yang menarik. Kucing Chartreux dikenal sebagai kucing yang tenang, lembut, dan penyanyang. Mereka juga cenderung cerdas dan bisa dengan mudah dilatih untuk melakukan trik-trik dasar. Selain itu, kucing Chartreux juga sangat menyukai perhatian dan bermain dengan pemiliknya. Kucing Chartreux adalah kucing yang ideal untuk keluarga yang memiliki anak-anak, karena mereka cenderung sabar dan tahan terhadap keterlambatan anak-anak yang bermain. Namun, karena sifatnya yang lembut, kucing Chartreux tidak cocok untuk pemilik yang kurang sabar atau kasar. Untuk perawatan, kucing Chartreux cukup mudah dirawat. Kucing Chartreux memiliki bulu yang tebal dan halus, sehingga perlu disikat secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bulunya. Selain itu, mandi secara teratur dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan kulit dan bulu Chartreux. Kucing Chartreux juga membutuhkan perhatian dan interaksi dengan pemiliknya. Mereka senang bermain dengan mainan kucing dan suka bermain dengan pemiliknya. Interaksi dengan pemiliknya dapat membantu menjaga kesehatan mental kucing dan mengurangi stres. Kucing Chartreux juga membutuhkan makanan berkualitas tinggi dan seimbang untuk menjaga kesehatan mereka. Pastikan makanan yang diberikan sesuai dengan usia, berat badan, dan kebutuhan kucing Chartreux. Selain itu, pastikan juga selalu memberikan akses ke air bersih dan segar. Kesimpulan, kucing Chartreux adalah salah satu ras kucing yang menarik dan populer di kalangan pecinta kucing. Kucing Chartreux memiliki tampilan yang khas dan karakter yang lembut, cerdas, dan penyayang. Perawatan kucing Chartreux cukup mudah dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Bagi Anda yang mencari kucing dengan karakter lembut dan menarik, kucing Chartreux bisa menjadi pilihan yang tepat.